Yo, what's up? Apa kabar brother dan sister? Ya, yep, bener banget lo lagi di Gorilla Rocks channel sama gue, Bob Skarpulet. Gue terima kasih banget kalian udah nyempetin waktunya, udah nyempetin jamnya, udah nyempetin detiknya untuk nonton video gue. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Uh, sedikit tentang gue, di channel gue, gue ada bicara tentang sneakers, tentang hobi gue. Ada tentang gue jalan-jalan di vlog gue, ada beberapa film pendek yang gue bikin, dan ada beberapa... Portfolio gue tentang video klip, musik, TVC dan lain-lain. Intinya biar gak bingung lo bisa lihat di playlist yang gue buat. Oke, okay, kalau lo suka channel gue, tunggu apa lagi? Lo harus subscribe, subscribe, subscribe, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena dengan subscribe lo akan termotivasi untuk gue untuk bikin video lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih keren lagi, lebih banyak lagi. Maafin gue kalau kata-kata gue nggak bagus di video-video sebelumnya atau gue belum bagus secara gambar, secara audio. Karena YouTube is about quantity menurut gue Belum quality But next time will be better Oke, okay, tunggu apa lagi? Langsung aja tonton channel gue Yo, let's go!